serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan vitamin bahagia dari idola kita Leslor tentunya baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam minggu ini persahabat ya kita simak aja ya ada sebuah momen spesial yang bikin happy banget pokoknya masih di acara Empat bulanannya Kartika Putri Kita lihat kekiutan Keromantisan Diperlihatkan kembali Oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Aduh gemas banget ya Kepala Bunda Lesti sampai dicium Oleh Papa Bilar Aduh Masya Allah banget ya Melihat ini bikin happy Bikin bahagia kita semuanya Masya mudah-mudahan ya Rumah tanggal Leslar ini langgeng bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen video ini pembersahabat jadi repost oleh akun senal putih pilar. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Dapat bayar kontrakan? Belum nih, soalnya dunia milik berdua, aduh cute banget ya Masya Allah banget nih luar biasa Idola kesayangan selalu menjadi pusat perhatian, selalu saja bikin kita tentunya baper saat diperlihatkan keromantisan kekiutan yang sangat luar biasa dari kapal kesayangan kita untuk kabar terbaru di malam hari ini persahabat ya, Bunda Lesti akhirnya tentunya terciduk tuh dengan Papa Bilar. Waduh, masya Allah banget ya akhirnya kita tentunya melihat idola kesayangan masih di acaranya Dinda Hau dan Rembayang malam hari ini. Memakai tentunya warna hitam. Aduh, masya Allah banget ya idola kesayangan kita memang luar biasa. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran Gemes banget ya, pakai hitam-hitam padanya Abang El, selalu banget Tentunya outfitnya kece badai Vitamin malam minggu selalu disuguhkan Tentunya oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita masih menunggu kejutan lain bersahabat ya Di malam hari ini pasti kita masih menunggu cedukan-cedukan terbaru Di malam minggu ini dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, meminu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.